Ya Oke okay Guys ini tanggal 26 jam setengah 2 siang ini keadaan kota Medan tuh sepi sepi banget ini harusnya tuh macet banget di sini macet kali harusnya di sini ya tapi di sini tuh sepinya minta ampun dan biasanya aku nggak dapat posisi paling depan kayak gini naik mobil guys kalau kalian lihat ini bisa ada mobil ramai kayak gini ini tuh udah sepi sepi kali ini kayak gini di sini gitu ini tuh udah sepi Ya, harusnya ini udah sepi dan di belakang juga kita lihat tuh sepi banget Jogja eh Medan Jogja lagi gila perkara virus corona jadi aku akan tunjukin ke kalian semua tempat-tempat di Medan yang dulunya tuh rame sekarang tuh sepinya luar biasa wow oke okay. guys ini tuh di dekat stasiun Medan belum kelihatan ya stasiunnya tulisan stasiunnya terlalu cerah banget nih itu dekat stasiun Medan ya guys. Kalian lihat ya. Uh, sepinya luar biasa. Gara-gara virus Corona. Jadi hari ini di daerah sini tuh sepi banget sih, parah. Ini kita bentar lagi ngelewatin uh, apa? Merdeka Walk. Jadi Merdeka Walk itu salah satu tempat di Kota Medan itu yang selalu ramai dikunjungi oleh dikunjungi sama apa? orang-orang Medan. gila sepi banget. Nah, di sini biasanya itu banyak banget orang di situ kumpul. Biasanya kalau mobil-mobil yang parkir ini, oh ini drive thru Biasanya para GrabCar atau gojek-ojek taksi online sih. Nah, ini guys. Nah, ini kebanyakan para taksi online kan ojek online nih. Ya. Lihat ini sepi parah, sepi parah. Parah sih ini sepinya. ini kawan bisa lihat ya guys ini tuh wow oh di sini udah disediain cuci tangan sih bagus juga deh untuk membersihin lah masih banyak yang ngumpul di sini naya ngapain di situ pada ngapain sih ngumpul di situ Oke guys, jadi kita mau masuk dulu ke Plaza Telkomsel. Ntar aku ceritain ya. Ya oke guys, jadi ini kita mau ke, mau ke Geraha Merah Putih. Gitu. Jadi memang hari ini tuh aku mau ngurus wi ku yang mati guys. Aku nggak tahu kenapa wi ku tuh mati kepalan udah dibayar iya nggak? dan ini udah dua hari ini tuh, di Deli Park sepi, Bos, sepi Kalian bisa lihat ya sepi banget, sepi kali Bos waduh, jalanan sepi ini Deli Park, daerah Deli Park, jalan Guru Patimpus jam 2, siang wow ya mungkin mereka pada ngantor, masih dalam gedung atau gimana yang pasti ini jam segini, tuh sepinya separah ini kita coba ke lokasi lain ya kita ke kampus Universitas Sumatera Utara kita lihat lokasi di sana rame apa sepi wow, gila sini. oke okay guys, kini nanti lagi ngelewatin uh, Plaza Medan Fair ini tuh Plaza atau Mall Sejuta Umat ya guys kalian bisa lihat ya Ya ampun, bagaikan hantu tempatnya. nggak ada orang bosku, gila sini. Gila kayak kayak mall bangkrut banget. Padahal rame parah di situ, guys. Usu ya ternyata memang Usu itu lagi libur sih, guys memang ya. Tapi ini di daerah eh uh, seputaran Usu. Itu di daerah seputaran Usu ini sih wow, ini sih sepi sih ini, ini paling rata-rata ini go taksi online sini. tapi masih ada aja yang jualan ya ini jualan sih selalu ada di sini tuh. es buah, durian, segala macam. masih selalu ada sih udah kalau ini Fakultas Kedokteran eh, Rumah Sakit Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara nih ya dan kalian lihat eh, sepi banget sepi kali bos oh, sepi kali di sini mah geng gila kali mati lah tuh lumpalah sepi kali di sini nggak ah, kayak biasanya di sini nih ah, ini seputaran usu ya kita coba ke tempat lain ini emang sepi sih, ya, emang gara-gara Corona -gara kok virus Corona kimainya ini anjir ini guys. Jadi ini aku mau coba ke arah kalau di sini ngomongnya pajak usu, pajus, pajak usu atau pasar usu. kayak eh, orang Medan biasanya ngomongnya pajak usu. Kita mau coba ke daerah situ ya, guys. Dan ini kayaknya udah mau hujan. Uh, aku tuh seneng kali kalau misalnya di mobil gitu ya, terus hujan gitu tuh, wah aku seneng kali. Kayak. Kayak ada kesenangan sendiri aja sih, gitu. Ini kita mau ke arah pajak usul, dan kalian tahu, pajak usul itu nggak pernah sepi, guys. Nggak pernah sepi, Bosku. Gila parah, nggak pernah sepi. Sekarang kita tengok, kita lihat apakah sepi, apakah rame, kita tengok aja ya. di sini banyak yang parkir parkir mobil nih tapi ini biasanya kayaknya parkir parkir mobil nih taksi online sih rata-rata terlihat -rata. ya sudah mulai dekat ini daerah Padang Bulan ya guys mukaan arah Padang Bulan. masuk nih guys, Koperasi Pasar usuk gila, sepi, parah tuh, ini <laughs> ya ampun sepinya ya ampun ini tuh, tuh, tuh sepi bos gila nih, nih, nih ini gimana ya, mereka memang harus memang harus di rumah dulu ya selama wabah corona ini memang harus di rumah dulu sih kalau gak di rumah, ya bahaya penyebaran bisa cepat deh ya kan ini aku coba muter dulu ya, ke lokasi lain emang sih, jadi kemarin sih aku pengen pengen keluar pengen lihat cuman memang belum ada <tuh> cuman memang belum ada waktu yang tepat ya karena Memang harus di rumah, karena tadi tuh aku Ketepatan aku tuh mau ngurus PID Jadi dimanfaatkan buat keluar sih Kalau nggak ada keperluan aku tadi nggak mau keluar ini Nggak akan keluar Jadi memang di rumah aja Kita nih sekarang memasuki jalan Setia Budai Setia Budi Ini di Setia Budi Medan bro ini masih ada aja yang minta-minta ya Jam segini. Kadang kalau kayak orang ini minta-minta gitu Apa dikasih kan takut ya ketularan ya Mungkin mereka gak ngerti kali ya Nih Kita lihat jalan setiap budai ah, Setiap budi juga sepi sih Terpantau sepi ini agak-agak gerimis-gerimis manja ya. di sini ampun mobil banyak bet banyak Lah, ini mobil di sini tuh tuh ini tuh biasa taksi online sini. kalau oh, nggak kerja yang kerja-kerja. kok kerja. oh, masih kerja gitu? Setiap Budi nih ya guys Setiap Budi agak rame sikit nih Setiap Budi agak rame sikit Ternyata tuh masih banyak banget ya Masih banyak kali ternyata orang yang masih masih di luar Masih beraktivitas Ya mungkin mereka mencari nafkah ya cari nafkah untuk kebutuhan mereka sehari-hari Ya kita juga sebenarnya cari nafkah juga sih di rumah Tapi kalau di luar-luar gini -luar masih agak riskan sih <tuh> Uh, masih banyak juga orang-orang yang um, cari apa kayak misalnya ibu-ibu yang di depan ini yang megang karung ya kerjaannya ini kerja-kerjaan -kerjaan yang udah meliriskan meleriskan ya karena sama bawa anak lagi dia tapi pakai masker anaknya dibuat. dan abang-abang gojek masih aja ya masih aja tetap on-beat orangnya bahasanya itu masih aja on the road ini tuh di jalan say serayu kalau ini emang emang selalu sepi sih, sih ini tuh jam setengah tiga setengah tiga sore kita abis ini coba ke jalan Gatot Subroto ya teman-teman kiri tuh ayahanda ya ayahanda rara jatuh juga pas-pas kali nggak kiri pergi ya. pas ke jalan Darussalam, jalan Darussalam itu sepi juga ya. Banyak orang yang memang udah aware sih sama Corona ini Jadi mereka aware, bukan panik ya Tapi aware Jadi memang bagus Jadi Bagus, bagus, bagus sekali kalau misalnya aware Yang kalau memang masih mau kerja Dan masih bujangan tapi tinggal sendiri nggak ya apa-apa ya Tapi kadang yang ngeri itu kalau tinggal sama orang tua Kita kerja, pulang nggak tahu bahwa virus apa, bakteri apa, orang tua kita kenal, yang dimana antibodinya imunitasnya udah berkurang gitu. Ya, oke okay guys, jadi ini tuh, ini ya, jalan seputaran ini tuh ke sana, itu jalan Gatot Subroto. Kalau kita ke depan, jalan Ayahanda. Di sini itu masih cukup rame orang lalu lalang di sini. Pasti cukup ramai. Tapi banyak toko-toko yang udah tutup Kalau perabotan yang sebelah sana itu masih buka sih, masih banyak juga Aku sih pengen lihat yang Di arah Brastagi supermarket ya, ini kayaknya aku abis ini belok kiri deh Belok kiri abis itu nanti kita muter ke Ayahanda Karena kemarin sempat dikabarkan kalau di beras tadi supermarket itu cukup rame, guys. Jadi, rame orang belanja untuk kebutuhan kayak mall gitu, tapi nggak kayak mall. Jadi, memang kayak supermarket gitu, tapi gede parkir gratis, makanya rame. Salah satunya sih karena gratis, mungkin parkirnya. Ada kupu-kupu ya? Kita mau belok kiri habis ini ya. Kita lihat nanti apa rame ini kita ke arah jalan Gatot Subroto Medan. Oke, kita coba eh ya. ke kiri. Rasaan juga kan, tapi ini lumayan sepi sih ya. masih lumayan agak rame lah nggak sepi-sepi amat jalan Gatsu ini. karena jalan Gatsu ini dia tembusnya ke jalan jala, ke mana jalan mana? Sai kambing, terus ke, ke arah ring road gitu ya aku pengen aku tuh penasaran sama beras tagi supermarket karena kemarin sempat di sempat ada kayak salvo PP gitu yang ya kok udah sampai sini oke oh, kayaknya kita terlalu jauh nih all right. jadi kita terlalu jauh nih kayaknya kita harus muter dulu guys salah ini aku kayaknya kita harus muter ini aku udah muter <tuh> dan memang kelewatan sih jadi kita harus ngelewatin lampu merah tadi. Ya agak-agak lupa juga ya kan walaupun aku uh, orang Medan tapi kadang-kadang suka lali, suka lupa. Ini kita ngelewatin lampu merah. Daru nanti di depannya itu baru beras lagi supermarket. Di sini masih lumayan rame sih, teman-teman. Masih lumayan rame di sini orang lalu lalang. Gila ya. Oh koktong, masih rame juga Ayam penyet Jakarta Ini nih masih rame nih Toko bangunan nih Ini tuh jam setengah tiga ya Setengah tiga, udah mau jam tiga 15 menit lagi jam tiga, jam tiga kurang 15 uh, Masih padat, eh nggak padat merayap memang Tapi lumayan rame orang di jalanan gitu gila ya, aku tuh takut, bukan takut sih aware, aware parah sih, artinya uh, untuk keluar tuh, bener-bener, kalau bener benar penting aja kalau ada sesuatu halnya, ini aku di mobil terus, nggak ada keluar dan habis dari plaza telekom tadi tuh, ah ini beras tagi supermarket guys, wow ini rame dong masih rame ternyata guys, beras supermarket waduh rame banget nih Si rame ternyata mereka, karena kemarin, terakhir kemarin aku kesini. Si rame, <laughs> karena terakhir, bukan terakhir aku kesini ya. Terakhir aku lihat beritanya, uh, Satpol PP, satuan polisi, pabang peraja itu datang ke situ untuk nyuruh balik ke rumah. Apa ya, lupa juga beritanya kayak gitu. Ini jangan gatsu, lumayan rame nih, jangan gatsu. Tuh, lihat, udah kayak kayak nggak ada apa-apa di mereka. Ini kayak Nusantara bangunan, masih ber- masih rame tuh. Orang-orangnya di dalam. Harus nggak tahu juga ya. Ding. Mereka belum aware apa kayak mana apa gimana. Atau memang memang kerja sih. Jadi memang agak susah juga kalau bicara soal dapur ya teman-teman. Urusan dapur itu urusan nyawa juga. Sometimes uh, orang akan ngelakuin apapun ketika dapurnya udah mulai keganggu sih. dan mereka akan melawan badai apapun demi dapur mereka terisi terus. Ya gitu. aku nggak jadi kital naik anda tapi yang pasti, di sana pasti agak lumayan rame ini aja lumayan rame nih ini masih jalan Gatsu kan ya? iya masih jalan Gatsu Proto karena di depan sana tuh Carrefour wow, lumayan rame nih daerah sini mungkin karena udah mau pulang kali. ya tapi sebenarnya gini uh, ini tuh termasuk, termasuk nggak terlalu rame sih kita coba ke kiri ya, kita lewat dari jalan skip ini di jalan skip ya guys uh, jalan skip itu lumayan sepi lumayan sepi lumayan sepi, kita ke daerah Gugur coba ya karena tadi kita udah ke Merdeka Walk, ngapain lagi kita ke sana sana pasti sepi lah karena Merdeka Walknya itu dikunci dan gak boleh ngapa-ngapain di sana Jadi di Merdeka Walk itu tempat anak anak anak anak nongkrong. Dan disitu situ cuman boleh take away doang sekarang. Ya, ih, iya. gak boleh orang nongkrong di situ. Oke, teman-teman. Kalau ini regal, ini sepi sih memang. Sepi. Ini lumayan rame di jalan ada Malik. Lumayan ramai nih tidak ada Malik. Gila, sih Masih aja rame ya di sini ya. Soal di sini masih rame nih. Ini Medan Night Market. Jadi Medan Night Market ini sempat uh, kuliner yang lumayan rame sih sekarang yang hype di Medan ya. Ini Medan Night Market nih. Eh. Yeah. Sekarang tuh itu biasanya buka ya malam. Tapi kemarin terakhir aku lewat sini, guys. Terakhir aku tuh lewat sini malam-malam jam 8. Biasanya Medan Night Market tuh malam buka ya. Ini bener benar Udah kayak sebangkrut kali ya, gitu sih. dia kayak bangkok gitu. Itulah ya, teman-teman, di, di sekitaran sekarang, cuaca, -ah, kondisi di jalanan Medan sekarang, ada tempat yang ramai, <tuh> ada yang tempat yang ramai, ada yang sepi, macam-macam sih, tapi. Apapun itu, tetap aware lah. Mudah-mudahan, Medan kota-kota Medan, khususnya tetap terjaga orang-orangnya, masih tetap sehat-sehat. Nggak -sehat. terlalu ompaan ya. Mudah-mudahan, ya, nggak takabur dan nggak sotoy gitu loh. Nggak sok-sokan lah. Mudah-mudahan, ya? ya. Jangan sampai nanti udah kejadian baru nyesal gitu kan. Jangan sampai lah. Aku sih berharapnya nggak nggak nggak mau kayak gitu. Dan ini udah di jalan Simpang Glugur. Di sini cukup sepi karena biasanya di sini tuh padat merayap. Ya intinya Medan saat ini pasti kerasa lah untuk orang yang lalu lalang. Kendaraan-kendaraan di sini tuh kerasa sepi, kerasa berkurangnya karena masalah Corona ini sih guys. Jadi buat kalian yang lagi di kota-kota besar -kota juga kota-kota besar, aku harap tetap jaga stamina, jaga imun. Kalau yang masih kerja, tetap jaga kondisi kesehatan. Kalau misalnya lagi nggak bagus kesehatan, mending di rumah aja dulu karena rentan, pasti lagi rentan, badannya lagi nggak bagus. Dan mudah-mudahan medan, khususnya medan, nggak ada lagi pasien-pasien, uh, eh, bukan pasien ya, orang -orang yang orang-orang yang kena dengan virus corona ini dan kembali lagi normal. Oke. Okay. Mungkin gitu aja dulu lah karena kemarin aku mau buat video sama teman-teman belum sempat. Ada beberapa konten yang mau aku buat juga terkait sama apa? konten di apa? eksperimen gitu, lucu-lucuan tapi belum dapat momennya dan belum pas juga momennya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa buat konten yang lebih baik lagi. Ya medan kondisinya kayak lah sekarang tanggal 26. Maret 2020. Huh. Oke sampai jumpa di video di video-video lainnya ya, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa jadi tontonan di saat kalian lagi di rumah yang lagi di rumah biar nggak bosan. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Berikan dukungan kalian untuk aku terus berkarya dan ngembangin channel ini dengan kalian subscribe. Thank you ya.